selamat datang di channel saya di channel kreatif Jadi, Di disini saya akan memberikan review aplikasi paypage nah disini pertama kali kita belum punya aplikasi paypage nya kita download di paystore lalu kita ketik paypage lalu buka kalau belum mendownload kita harus download dulu dengan pasang atau install lalu kita buka setelah dibuka dan ini tampilan yang sudah saya login dan saya mempunyai saldo 78500 dan di bawahnya banyak promo dan di sini ada promo banyak Terus, di sini ada program agen premium berita transfer dana di akhir pekan, dan kini fitur selfie. help hadir tiga menu. Lalu, di sini ada BNI, laku pandai, dan paypage bekerja sama dengan BNI. Terus, di sini ada fitur keuangan, fitur prabayar Peter bayar, fitur pasca bayar. Di sini, saya akan membuka yang dari transfer, nah, transfer bank untuk transfer bank untuk tas bank di BNI Leku Pandai dan Keuangan tidak bisa dibuka karena harus <coughs> mengisi dokumen dulu seperti KTP dan foto selfie kita nah disini saya cuma bisa buka fitur perabayar kita buka fitur fitur data dan kita isi namanya kita lanjut di sini ada data data yang itu untuk Axis ego ini pochar Axis ego dan untuk ini yang ini ternyata gangguan guys dan untuk harga Telkomsel lebih murah, SL lebih murah, dan di sini ada fitur pulsa seluler. Kita cek untuk ini eksis eksis lumayan murah aduh ternyata saya kepencet ya eh. dan mohon maaf ya guys saya batuk-batuk terus nah, saya lagi sakit dan nah, jangan lupa subscribe channel saya dan like dan komen dan bisa eh, pesan untuk membuka apa dan sini ada bisa cek harga terhadap ya harga harga busaya sel ternyata lebih murah harga indosat lebih murah no, lebih mahal ternyata guys dan sl lebih murah Terlihat lebih murah dari aplikasi yang lain dan semaknya lebih murah dari aplikasi yang lain nah di sini kita bisa isi token PLN dan saya nggak punya itunya. Di sini ada pasca bayar, bagian PLN, perusahaan gas negara, BPJS, PDAM, TV berangganan, Telkom, multi pinjaman. <tuh> nah, guys. Dan di sini ada fitur pesanan. Nah di sini fitur pesanan yang sudah saya coba dan ini untuk membuat apa membuat struk atau itu cetakan nah di sini saya udah input tujuh ribu tambah dua kita bisa nah hampir masih kalau kita bisa cetak PDF dan cetak bluetooth dan lalu kita bisa bisa pilih lihat komisi anda bisa lihat komisi anda dan ini akun di sini ada verifikasi akun QL anda dan manajemen sesi informasi dan syarat kemitraan nah disini bisa aja kamu, kalian bisa isi saldo dengan nominal segini dan terima kasih segini dari saya dan mohon maaf atas kata-kata yang tidak baku dan tidak baik dan jangan lupa subscribe dan like dan komen dan maaf-maaf saya batuk-batuk. <tuh> Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Gratih. C.I. Bye-bye.